Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa usalli wa usallimu ala Ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Habibina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi at-tayimin Wa ashabihi ghuril mayamin Alayhi atalus salati wa tamu taslim Rabbi shahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqlatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bertemu di dalam pertemuan yang yang, yang kali ini Dan insyaAllah ini merupakan pertemuan kita yang kedua tak akhir Eh, yang yang, yang kedua tak akhir Kerana kita telah sampai kepada penghujung kitab kita Iaitu uh, kitab Masan Tuhfatul Atfal Wal Ghaiman Fi Tajwid Al-Quran Yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin bin Husain Al-Jamzuri Rahimahullah jadi Insya Allah hari ini kita akan masuk pada basalah hukum hakamat bersama Hamzah, hukum hakamat bersama dengan Hamzah. Baik. Jadi di dalam bab sebelumnya iaitu, iaitu -Aqsa bab aqsa mulmat, iaitu bab pembahagian mat kita telah mengenal, kita telah mengenal uh, pertama sekali. Sebenarnya ini bukan pertama lah. Di antara yang kita kenal adalah uh, yang diperkenalkan sebelum kita masuk kepada bab adalah jenis-jenis harakat, jenis istilah-istilah yang merujuk kepada bilangan harakat. Baik. Iaitu kita kenal tiga istilah. Sebenarnya dia ada lagi. Nanti saya akan jelaskan. Iaitu istilah yang kita kenal sebagai Al-Qasru, Al-Tawassutu dan Al-Ishba'u. Al-Qasru merujuk kepada bilangan harakat sebanyak dua. Ataupun dua harakat. Sementara Tawassut merujuk kepada Al-Tawassut merujuk kepada Uh, bilangan harakat Sebanyak 4 harakat Bukan 4 atau 5 4 harakat sahaja Kalau 5 kita akan panggil sebagai Fuwayaqut okay, Tawasud Fuwayaqut Tawasud Okey baik Begitu juga Di antara Qasru dengan Tawasud Iaitu di antara 2 dengan 4 harakat Kita ada 3 harakat Kita panggil sebagai Fuwayaqut Qasru Baik Kemudian kita ada Al-Ishba' Ishba', ah. Ishba ah merujuk kepada 6 harakat sahaja Kemudian kita juga telah mengenal Huruf huruf mat iaitu kita, kita bahagikan kepada dua iaitu huruf Mad dan huruf ful-lin. Al-huruf ful terdiri daripada tiga huruf iaitu waw sakinah yang mana sebelum huruf sebelum waw sakinah adalah huruf yang berbaris dhamma. Yang kedua adalah huruf alif sakinah yang mana huruf sebelum alif sakinah adalah berbaris fathah. Dan yang ketiga adalah huruf Ya sakinah, yang mana huruf sebelum yak tersebut adalah huruf yang berbaris kasrah baik, jadi bila mana terdapat tiga huruf ini dan uh, terdapat syarat yang dipenuhi terdapat syarat yang dipenuhi, itu contoh macam waw sakinah, syaratnya adalah huruf sebelum waw sakinah mesti baris baris dhammah, kalau bukan baris dhammah dia akan jadi huruf lain, ha, kalau baris dhammah dia akan jadi huruf mat baik Kemudian kita juga kenal al huruf lin. Yang mana Al-Huruf Ini sebenarnya silap Bukan Al-Huruf-Ullin Dia dua je Harfanul-Lin Baik Harfanul-Lin Silap Baik Huruf-huruf-Lin ada dua sahaja Iaitu Waw-Sakinah dan Ya-Sakinah Yang mana sebelum Waw dan Ya-Sakinah ni Huruf tersebut adalah berbaris at Baik Jadi bila mana syarat Ini pula wau sakinah ataupun ya sakinah yang mana sebelumnya huruf berbagi fathah maka ia bukan dipanggil sebagai huruf fulmat tetapi dipanggil sebagai huruful lin harful lin baik Kemudian kita telah melihat di dalam di dalam bab sebelum ini pembahagian mat aqsamul mat yang mana pengarang membahagikan mat kepada dua jenis iaitu al-maddul asli dan al-maddul far'i al-maddul asli ialah keadaan di mana huruf-huruf mat a ia berada dalam keadaan asli dan tidak ada sebarang sebab yang menyebabkan ia lebih daripada dua harakat. Sebab maksih hanya hanya al-qasruh saja, al-qasruh saja. al-maksih Al ada al-qasruh saja dan keadaan al-maksih ni tidak ada sebab yang menyebabkan ia lebih uh, panjang lebih panjang daripada al-qasruh. Contoh, kita kena -kena tengok, tengok sebab dapat contoh selepasnya adalah contoh. Huruf, huruf mat tidak diikuti dengan huruf Hamzah ataupun huruf yang bertanda sukun. Huruf mat tidak diikuti dengan huruf Hamzah ataupun huruf yang sukun. Bila mana huruf mat asli ia sahaja, tak ada benda lain yang kacau. Ha, tak ada benda lain datang. Maka ia dipanggil sebagai mat asli dan cara karabacaannya hanya dua harakat sahaja. Baik. Kemudian kita lihat kepada Al-Maddul Farai, Mat Farai ataupun Mat Cabang. Mat Cabang ini adalah datang datang, yang mana ini kebiasaannya lebih daripada dua rakat, lebih daripada Al-Qas tu, yang mana pemanjangan tersebut pemanjangan tersebut berlaku disebabkan dua sebab. Pengarang hanya menyebutkan dua sebab sahaja, iaitu huruf Hamzah dan huruf disebabkan kedatangan huruf Hamzah dan kedatangan huruf Sukun selepasnya. Baik. Jadi, insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada Ahkamul di Ma'al Hamz. Hukum Hakamat yang mana Mat hmm! ni bersama dengan Hamzah. Bersama dengan Hamzah ni, kita akan lihat. Tapi sebenarnya dalam bab ni, dia, kita akan satuh lebih daripada persoalan Hamzah. Qalal mu'allif wa rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ahkamul maddi ma'al Hamzah. Lil maddi ahkamun thalasatun tadum وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين wa wa baik kita lihat kepada baik yang pertama dalam bab ini lilmaddi lilmaddi ahkamun salasatun tadum wa hal wal Lilmat dibagi almat, ahkamun hukum hakam salah satu ada tiga tadum sentiasa. Tadu, dia sebenarnya mim ni tadumu. Memang di sukunkan mim ni untuk, untuk kita nak kata nak kenakan dengan ritma, ritma, ritma baik syair baik. Wahia ni pun sebenarnya wahia asalnya wahia dan ia adalah wahia. Hia ni mewujuk kepada aa, jenis silap hukum-hukum mat apa dia wahya dan hukum hakam ni adalah dia sebenarnya wahya tetapi di, disukunkkan untuk nak bagi ritma baik ni padan dengan dengan bait dengan, dengan dengan sebelumnya wahyal wahya dan aa, tiga hukum tersebut adalah yang pertama al wujub iaitu al wajib wujub adalah jamak kepada wajib Baik, wujub jamak kepada ataupun plural kepada wajib Waljawas dan aljawas iaitu plural kepada ja'iz. Walluzum dan, dan luzum iaitu jama' kepada al-lazim. Baik, jadi kita tahu pengarau rahimahullah telah membahagikan madfara'i. Madfara'i bukan mad asli. Madfara'i hukumnya terbahagi kepada tiga. Wajib, ja'iz dan lazim. Baik, jadi sebelum kita masuk kepada baik seterusnya, oleh kerana bab ini menyentuh tentang pertemuan huruf Hamzah dengan eh, al-mad dengan hamzah, kita kena sebut keadaan-keadaan uh, pertemuan tersebut. Keadaan pertama adalah di mana huruf al-mad mendahului hamzah di dalam satu kalimah. Dalam erti kata yang lain, susunannya macam ni. Huruf mat terlebih dahulu dalam satu kalimah. Huruf mat terlebih dahulu kemudian baru diikuti dengan huruf hamzah. Baik. Contoh, Jaa jaa oke okay. sebab so, jaa di satu kalimah jaa satu kalimah Kali kita tengok alif alif ni huruf mad kemudian diikuti dengan hamzah ha ini, ini keadaan yang pertama huruf almad mendahului hamzah di dalam satu kalimah keadaan yang kedua adalah huruf almad di akhir satu kalimah dan huruf hamzah di awal kalimah seterusnya contoh Kanu ashadda ha tengok kaanu ni huruf waw Alif dia, Alif Ziyadah Dia tak ada kesan pada bacaan Yang penting sebenarnya Wow, di hujung kalimah Berada di hujung kalimah Bertemu dengan Hamzah di awal kalimah seterusnya Bermakna sebenarnya Huruf Al-Mat, bertemu dengan huruf Hamzah Tetapi bukan dalam satu kalimah dah Dia bertemu dalam Di pertemuan tersebut dalam kanat terpisah Dan keadaan yang ketiga adalah Huruf Hamzah Mendahului hur huruf mat di dalam satu kalimah. Huruf Hamzah mendahului huruf al-mat di dalam satu kalimah. Dalam erti kata yang lain, dalam satu kalimah, huruf Hamzah diikuti dengan huruf mat. Ha, contoh, amanu, amanu. Kalau kita tengok, satu kalimah, Hamzah terlebih dahulu baru diikuti dengan huruf al-mat, iaitu huruf alif, huruf alif mat. Baik. Jadi, ini tiga keadaan yang melibatkan pertemuan huruf mat dengan huruf Hamzah. Baik kita lihat kepada baik yang seterusnya. Fawajibun in ja hamzun bakhdamat fi kilmatin wadabi mutasil yad. Fawajibun maka al wajib maka al mad wajib berlaku in sekiranya ja hamzun bakhdamat. Datangnya huruf hamzah selepas huruf mad. Fi kilmatin fi kilmah di dalam satu kalimah. Baik maka mad wajib berlaku sekiranya datang huruf hamzah. Selepas huruf mat Macam saya sebut tadilah Huruf huruf mat mendahului huruf hamzah Eh, huruf mat mendahului hamzah Dalam satu kalimah Wadha bimuttasil yu'ad Wadha bimuttasil yu'ad Maka ia dinamakan sebagai Mat al-muttasil Sebab tu kadang-kadang Masalah mat wajib Kita kita nampak setengah kitab akan menyebut Mat wajib muttasil Mat wajib muttasil Ah muttasil boleh, mad wajib boleh. Mad wajib muttasil pun boleh. Baik, kita lihat kita lihat mad wajib terlebih dahulu. Mad wajib berlaku ketika mana huruf al-mad mendahului huruf hamzah di dalam satu kalimah. Ataupun kalau nak kita nak pakai bahas HT eh, perkataan yang digunakan oleh pengarang, huruf hamzah datang selepas huruf mad dalam satu kalimah. Contoh Ambil perkataan, JAAA, ja, JAAA, tengok Hamzah, datang selepas huruf Alif. Alif ni huruf Mat. Yang kedua, SHAA, pun had, huruf Hamzah, datang selepas huruf Alif. <coughs> yang mana huruf Alif ni huruf yang kalor merah. Kalor merah ni biasanya saya huruf Mat. Contoh yang lain, ASUAA. Tengok, huruf Hamzah datang selepas huruf Wawu. Huruf Hamzah datang selepas huruf Waumat. Wow, Tengok contoh yang seterusnya. si -a, Hamzah datang selepas huruf Ya. Ya, Mat. Ha, ya, bukan. Ya, yang berbalas Ya, Sakinah. Baik. Jadi, ini kita kata huruf Mat, Mat wajib berlaku dalam keadaan sebegini. Yang mana kita kata Hamzah datang selepas huruf Mat. Tak kisah huruf Mat tu Alif ke Wa wow ke Ya. Itu ha, satu hal juga tu. Kena, kena ingat. Kita kena faham huruf mat ada tiga alif, waw dan ya. Dia tak semestinya huruf alif sahaja. Huruf kalau hamzah datang selepas waw dalam satu kalimah pun panggil mad wajib. Sama juga sama dengan keadaan ya. Kalau hamzah datang selepas huruf ya dalam satu keadaan dalam satu kalimah kita panggil sebagai mad wajib. Walaupun dia bukan alif dan walaupun dia bukan waw. Ha, baik. Contoh yang lain wajiya wajib ah, ni satu kalimah ni ini ah, satu kalimah ni sebenarnya, baik baik, mat wajib juga dinamakan sebagai al-maddul al mutasil mat mutasil kenapa dipanggil mat mutasil? kerana ittisalnya, ittisal ni, ittisal maksudnya kebersambungan Ittisal kebersambungan huruf hamzah dengan huruf mat di dalam satu kalimah dia ya, silap, dia sebenarnya bukan huruf hamzah dahulu kebersambungan huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah kalau tengok semua contoh sini kan semua berada dalam satu kalimah semua berada dalam satu kalimah ha di di dia kata ittisal ya huruf ya lepas tu betul-betul huruf hamzah ha dia tak ada ada dia tak dia tak ada huruf yang berada di antara dua tak betul betul lepas huruf alif huruf hamzah betul-betul selepas huruf ha huruf hamzah tak ada huruf yang menjadi penghalang di antara kedua-duanya yang berada di antara kedua-duanya sebab tu dipanggil sebagai Mat mutasil baik dan mat ini juga dinamakan sebagai mat at-tamkin baik mat at-tamkin sebab apa sebab at-tamkin tamkin maksud dia adalah pengukuhan tamkin pengukuhan kenapa dipanggil mat tamkin sebab dia ketika mana kita kita menyebut keadaan macam ni kita mengukuhkan sebutan Hamzah secara tahqiq contoh jaa jaa -ah. dia tak bunyi ja -ah. ha tak bunyi tahqiq itu tak mengukuhkan sebutan hamzah itu kita baca dengan tashil ha, salah tu ha salah sebab ketika mana kita, banyu, kita kita macam al wajib nak tak nak kita kena sebut huruf hamzah ni dengan dengan tepat secara tahqiq daripada makhrajnya jaa -ah. dia bukan ja -ah. ha, tak Hai, dia kalau ja itu bukan tahqiq, itu tashil. Ha, yang tahqiq ja a a ha, datang daripada hujung hujung yang mana huruf hamzah ni datang daripada hujung hujung kerongkong. Yang paling bawah sekali. Baik. Satu dipanggil sebagai mat tamkin. Baik. Dan kadar harakat untuk mat wajib menurut riwayat Hafs daripada Asim, Tariq al-Shatibiyah Okay, kalau harakat, kita ada dua. Kita boleh baca secara tawasut dan fuhayqu tawasut. Maksud tawasut ni adalah empat harakat. Maknanya kita boleh baca mak wajib ni empat harakat. Dan kita boleh baca secara lima harakat. Tapi sebenarnya, diutamakan baca empat harakat dahulu. Ha, diutamakan baca empat harakat dahulu. Ha, boleh, dah, nak, boleh je nak baca lima harakat. Ha, dia ada dua wajah. Baca empat harakat, baca dengan lima harakat. Tapi lebih, rajin, lebih, lebih utama baca empat dahulu. Baik. Kemudian kita lihat kepada bahasan yang seterusnya. Baik, sekarang kita dah clear tentang pembahagian yang pertama iaitu mak wajib. Kita lihat kepada pembahagian yang kedua, wajizun maddun wa qasrun infosil. Kulun bi kalimatin wa hadzal munfasil. Wajizun dan mad al-jaiz, mad jaiz, maddun wa qasrun. Boleh dibaca secara panjang dan pendek. Ha, boleh dibaca secara panjang dan pendek Sebab namanya Jais Jais asal bahasa ni adalah boleh ha, Boleh, harus ha, Maknanya Dia bukan. Dia tak macam wajib Wajib tadi memang kena 4 dan 5 4 atau 5 4 atau 5 Tapi Jais kita boleh baca Nak baca panjang boleh, nak baca pendek Pilih salah satu Baik, infosil sekiranya Sekiranya huruf mat Mendahului hamzah Tapi secara terpisah kulun bikil matin setiap huruf tersebut berada dalam satu kalimah satu kalimah macam kita cakap tadilah ha huruf mat di hujung kalimah di hujung satu kalimah huruf hamzah di awal kalimah selepasnya itu maksud kulun bikil matin wahadal munfasil dan mat ini dinamakan mad al munfasil baik sekarang kita lihat pembahagian yang kedua iaitu mad jaiz mad jaiz berlaku ketika mana huruf mat masih mendahului huruf Hamzah. Tetapi, sekarang ni, pertemuan tersebut secara terpisah di dalam dua kalimah. Contoh. Kita ambil contoh. Lihat. Kita ada alif di hujung satu kalimah. Saya ambil pen. Kita lihat huruf alif. Okey, sebab ada merah. Kita pakai color lain lah. Okey. Tengok huruf alif di hujung satu kalimah. Satu kalimah. Kemudian huruf Hamzah di awal kalimat seterusnya. Ha, di awal kalimat seterusnya. Ini keadaan kedua kita sebutkan tadi. Okay. Jadi keadaan sebegini kita gelarkan sebagai mad jaiz. Mad jaiz. Baik. Ketika mana huruf mad mendahului huruf hamzah secara terpisah di dalam dua kalimah. Contoh yang lain qu au fusakum. tengok huruf waw di hujung satu kalimah, hamzah di awal kalimah seterusnya. Di, fi, contoh seterusnya, fi umiha. Tengok di keadaan sekarang ni, Ya di hujung kalimah yang, yang lain. Eh, ya berada di hujung satu kalimah. Hamzah di awal kalimah seterusnya. Ah, kawal kalimah tu. Dia tak boleh, dia tak boleh ada kalimah lain yang di, tengah, di antara dua ni. Ah, dia mesti, orang kata apa? Dia dia masih terpisah, dia masih terpisah tetapi tak boleh ada kalimah lain yang berada di antara dua kalimah ni. Ha, tak macam tu. Ada macam tu. Okey. kadang macam ni kita panggil sebagai mad jaiz. Baik. Mad ini juga okay. dinamakan okay. al-maddul munfasil. Al-mad al-munfasil. Sebab apa? Sebab infisalnya hamzah dengan huruf mad. Okey. Karena infisalnya keterpisahan huruf hamzah dengan huruf mad. Sekarang ni Ok, dia bukan satu kalimah eh. Ok, kena, kena, kena, kena cancel. Ok, ni kena cancel. Ok, kerana keadaan sekarang ni, Hamzah terpisah dengan huruf Mat. Sekarang ni bukan berada dalam satu kalimah, tetapi terpisah. Satu huruf Mat di hujung kalimah lain, Hamzah di hujung, di awal kalimah selepasnya. Ha, macam tu. Baik. Ok, sebab, ok. Oleh kerana madni madjais dibolehkan membaca okay, kita kena clear sebab, sebab dia jaiz jaiz jaiz asal bahasa dia boleh harus okey memang dibolehkan membaca secara qas dengan eh silap dibolehkan membaca secara qas ataupun tawasud. maksudnya kita boleh baca dengan dua harakat kita boleh baca dengan empat atau lima harakat tapi sebenarnya bila kita baca dengan tariq syatibi tariq asyathibiyah Qasrun ni tak ada dah. Dia tadi isu Qasrun. Dia memang baca dengan 4 atau 5 sahaja. Ha, 4 atau 5. Cumanya kalau baca dengan tarikh lain, contoh tarikh uh, Al-Jazari, baru ada isu, boleh baca 2, 4 atau 5. Ha, nak baca pendek ataupun nak baca 4 atau 5. Macam ha, baru ada isu. Tapi sekarang ni oleh kerana kita sebut tentang Alah, takut tak nampak lah pula. Tarikh oi oh, memang tak nampak. Kecak kan dah. Okey. Tak kan tak nampak. Okey. Oleh kerana kita sekarang ni sebut tentang Tariq Syatibi, Tariq Syatibi. Tariq Syatibi tak ada isu tak ada isu tak ada isu qasr kat sini. Dia mesti juga dia sama macam Mat jad mad wajib. Dia sama macam Mat wajib. Okey, baik. Jadi sekarang ni kalau kita tak baca yang ini semua ni contoh-contoh ni kalau ikut tarikh semua ni kena empat atau lima rakad tak boleh dua. Kalau baca dengan tarikh lain bawa ada isu dua, empat atau lima. Okey, baik. Kemudian kita masuk masih lagi dalam pembahagian yang kedua masih lagi pembahagian jais baik. Wa mislul zainul rasukunu <Sessizuk> waqfan kata alamuna nas baik. Wamislu dan yang serupa dengannya dari sudut Jawas, maksudnya yang jenis-jenis mat lain yang serupa dengan Majais dari sudut Jawas, maksudnya kita ada mat-mat lain yang yang mana ada isu boleh pilih juga, boleh pilih. Okay, baru tu dia kata Wamislu. Okay, contoh dia, The inari ro sukunu jika datangnya sukun disebabkan wakaf, disebabkan kita nak berhenti baca. Ah, wakfan. Katailamu na nastainu seperti kalimah kalimah kalimah taklumun dan nastain. Okay. أو قدم الحمز على المد وذا بدال كآمن وإيمان نخذا. Atau pun keadaan yang lain, keadaan yang lain di mana huruf hamzah mendahului huruf mad dan wada' badal dan inilah yang dinamakan sebagai mad badal. Ka aminu wa wa'imanan khudha. Seperti contoh Aminu dan imana khudha ambillah contohnya. Ambillah contoh tersebut. Ok. Ok. Sekarang ni kita masih masuk. Kita masih membincangkan mat ja'is. Ok. Sekarang ni kita ada pegangan menyebutkan ada juga mat mat, mat farai yang lain yang diturut dengan, dengan ja'is. Maksudnya kita boleh pilih harakat mana. Ha, nak baca qasrun boleh, nak baca tawasut boleh, nak baca isyba' boleh. Okey. Dan dia dah bahagikan daripada dua keadaan. Keadaan yang pertama sebab Hamzah. Keadaan yang kedua sebab Sukun. Okey. Keadaan yang pertama, kerana Hamzah, kita ada contoh mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Dan yang kedua adalah mat badal. Ha, yang baik yang baik tadi. Kita baca tadi. Baik. Untuk mat silah tawilah, okey. Dia berlaku kalau kita tengok, kita tengok. Kalau kita lihat, dia berlaku di silah ni dia lebih fokus kepada ha dhamir. Ha -damir ini. Okey. Bila ha dhamir bertemu dengan hamzah. Ha. Jadi kadang ni dipanggil sebagai mat silah pawilah. Okey. Okey, yang ni pun asal dia sebenarnya boleh boleh dia pun jaiz. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tapi oleh kerana sekarang ni kita fokus kepada tarikh Syatibiyah maka isu qasrun ni tak ada kat sini. Dia sama macam mat wajib. Mesti empat atau lima. Mesti empat atau lima untuk tarik syarabiyah. Kalau tarik lain baru, kita, baru, baru boleh kita bincang pasal jaiz. Okay. Baik, untuk mat badal, okay. dia kalau ikut hafz bacaan riwayat hafs daripada asim, dia baca qasrun saja. Baca dua harakat sahaja. Okay. Tetapi kenapa... Pengarang menyebutkan ni baca saya jais nanti kita sebutkan. Okey, contoh, mat badal. Minal ula, minal ula. Kalau kita lihat, Hamzah mendahului huruf mat. Hamzah mendahului huruf mat. ni keadaan Hamzah keadaan Hamzah yang ketiga tadi kita bincangkan. Jadi, bila Hamzah mendahului huruf mat, hukumnya adalah mat badal. Hukumnya adalah mat badal. Dan mengikut riwayat Hafs daripada Asim, Mat badal dibaca dengan Qasrun ataupun dua harapkan. Tetapi kenapa pengarang menyebut Mat ni boleh baca dengan ja'is? Okay. Mat ni boleh baca dengan ja'is kalau dalam riwayat warsh daripada nafi'ah. Riwayat warsh daripada nafi'ah. Riwayat warsh daripada nafi'ah. Okay. Riwayat warsh Dia ada tiga cara bacaan. Tiga kadar. Tiga kadar. okey, Kita nak padam dulu. Tiga kadar. Okey. Kadar yang pertama adalah Qasrun. Kadar yang kedua adalah Tawasud. Dan kadar yang ketiga adalah Ishbaq. Jadi dalam riwayat Uwaj daripada Nafi'ah, Mad Badal dibaca dengan tiga wajah. Dua harakat, empat harakat, enam harakat. Ha, kalau baca dengan riwayat ni, bau pening paling sikit. Nak baca panjang ke? Nak baca tengah ke? Nak baca panjang. Baik. Kemudian kita ada, kemudian kita ada mat-mat uh, yang turut dibaca secara jais. disebabkan sukun yang mendatang. Okey, disebabkan sukun yang mendatang ni ada dua keadaan. Yang pertama kita panggil sebagai mat arid li sukun, dan yang kedua adalah mat lin. Okey, mat lin. Sebenarnya kedua-dua ni lebih kurang. Ni sebenarnya. Cuba yang pertama mat arid sukun di untuk huruf mat, untuk mat lin ni untuk huruf lin. Tetapi keadaan sama saja. Contoh, untuk huruf Mat arid, untuk Mat arid di Sukun. Okay, Mat arid di Sukun, kalau kita lihat contoh. Contoh kat sini. Ya Rasyudun. Ha. Huruf Mat ada. Huruf Mat. Tapi kita berhenti selepas huruf Mat. Ni, ni, ni. Huruf Nun. Kita berhenti lepas tu. Kita nak berhentikan bacaan selepas huruf Mat. Okay. Automatik huruf Mat jadi panjang. Otomatik huruf waw ni jadi panjang. Okey. Keadaan panjang ni, kita ada qasrun, tawasud dan isbah. Maknanya sekarang ni, ya rasyudun, waw ni kita boleh baca 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Dan tu. Okey, baik. Itu mad'arif li sukun. Untuk mad'lin, contoh pun lebih kurang juga. Li ila fi quraish. Okey. Sekarang ni kita berhentikan bacaan pada shin. Okey. Fokus pada ya, fokus pada ya, kita berhentikan bacaan selepas huruf ya ia, iaitu huruf shin. Ni. Tetapi huruf ya ni huruf sebelumnya adalah berbaris fathah. Maftuh. Huruf maftuh, huruf yang berbaris mafathah. Jadi otomatik huruf ya ni huruf lin. Okey. Tetapi oleh kerana kita berhenti selepas huruf lin ni pada huruf shin, yang mana huruf shin ni betul-betul selepas huruf lin Automatik huruf li ni kita boleh panjangkan selama ada nak baca 2 harakat khasrun, 4 harakat tawasud ataupun ishbak 6 harakat ha, ni pun sama juga 2, 4, 6 sebab tu saya sebut mad arid ni sukun dan madlin sebab dia sama, sebab sukun yang mendatang Okey, sepatutnya sebut sukun yang mendatang minta maaf mendatang ni tulis dengan Tulis dengan mouse ni memang tak cantik ni. Okay. Okey, sukun yang mendatang. Sebab adanya kita, kita kena sebut sukun lain pula. Okey, jadi kerana sukun yang mendatang. Baik. Jadi inilah mat 4 mat yang boleh dibaca secara jais. Maksudnya kita boleh pilih kadar mana kita nak baca. Nak baca 2, nak baca 4, nak baca 6. Okey, baik. Selesai masalah mat jais. Kita masuk kepada byte yang terakhir. Walazim inisukunu usila waslan waqfan ba'da maddun tuwila. Walazim dan mat lazim berlaku ini usila jika tu, jika sukun itu sukun yang asli memang sukun tu datang kat situ bukan sebab bukan sebab sukun yang menatang macam tadi. Sukun yang menatang contoh macam tadi. Contoh macam tadi. Contoh macam tadi. Ni ni asli bukan sukun. Tapi oleh kerana kita nak berhenti, wakaf, berhentikan bacaan dekat sini, automatik huruf ni sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang. Ataupun istilah dia sukun arid. Sukun yang mendatang. Ha, asalnya tak sukun. Tapi oleh kerana kita berhenti, jadi sukun. Okey, baik. Jadi, Okey wasl al waqfan ketika dalam keadaan wasal dan ketika dalam keadaan waqaf yang mana huruf sukun ni datang ba'da mad datang selepas huruf mad tuwila maka bacaannya dipanjangkan okey baik jadi sekarang ni kita lihat kepada pembahagian yang ketiga iaitu mad lazim yang mana mad lazim adalah mad lazim berlaku jika huruf sukun ataupun huruf yang syiddah huruf yang bersabdu menyusuli huruf mad datang selepas huruf mad dan huruf sukun itu Adalah sukun yang asli Sukun yang memang Memang kat situ memang sukun Memang sukun Bukannya sukun Bukannya dia, dia, dia jadi sukun sebab Sebab yang mendatang Sebab wakaf macam tu Itu dipanggil sebagai sukun gha'i ra'adid Sukun yang bukan datang, Sukun asli ha, Contoh ha, Tengok contoh ha, ni contoh Untuk macam huruf ni huruf bersabdu memang huruf ni bersabdu kat sini ha bukan dia bersabdu bukan dia bersabdu sebab benda lain ha macam tu. baik as sa ha ni pun sama juga al ana ha ni pun sama juga ha, huruf sabdu huruf sukun jadi keadaan tiga keadaan ni kita panggil sebagai mad lazim tetapi saya tak nak panjangkan perbincangan al lazim sebab sebenarnya bab selepasnya fokus kepada pembahagian Mat Lazim. Dia dah detailkan sedikit Mat Jadi, saya tinggalkan perbincangan Mat Lazim ni untuk pertemuan yang akan datang, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi, itu sahaja pembacaan kita untuk bab kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam pertemuan yang terakhir sebab pertemuan yang akan datang ni, kita akan masuk kepada bab pembahagian Mat dan penutup-penutup kitab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahum wa bihamdika syadallah illaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.